Harimau merupakan spesies kucing terbesar pemakan daging alias karnivora. Nama latin dari harimau adalah Panthera tigris. Kata panthera diakini berasal dari kata oriental yang berarti putih kuning, sementara tigris berasal dari kata Yunani yang berarti panah, merujuk pada kecepatan gerak spesies ini bahkan saat berada di tengah hutan. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Berbeda dengan singa, harimau dewasa adalah satwa soliter yang menandai wilayahnya dengan urin dan cakaran di batang pohon. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Seorang petugas penjaga kebun binatang Inggris tewas akibat diserang seekor harimau Sumatera yang berada di bawah pengawasannya. Penjaga kebun binatang tewas saat tengah bekerja di kandang kucing besar itu di Kebun Binatang South Lakes Wild Animal Park, Dalton-in-Furness. Kepolisian setempat mengatakan ia berada di dalam kandang untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Pemilik kebun binatang meminta publik mendukung pihaknya di saat-saat seperti ini dan memahami kondisi yang dialaminya. Tak hanya di Inggris, seekor harimau betina di Taman Nasional Tadoba, Chandrapur, negara bagian Maharashtra, India, mengejar kendaraan safari yang ditumpangi sejumlah turis. Akibatnya para turis yang sedang melakukan safari hutan tersebut ketakutan. Taman Nasional tersebut juga menjadi cagar alam untuk satwa liar, termasuk harimau. Dalam rekaman video yang diambil seorang turis, tampak seekor harimau berlari di belakang kendaraan yang ditumpangi para turis. Para turis itu terdengar khawatir akan keselamatan mereka. Saat harimau mulai mendekat, bahkan harimau itu sempat berjarak beberapa meter dari kendaraan safari. Video berakhir setelah kendaraan melaju lebih cepat dan tampaknya sudah tidak lagi dalam kejaran harimau. Terlepas dari kekhawatiran yang ditunjukkan turis tersebut, petugas di Taman Nasional mengatakan bahwa para turis seharusnya tidak perlu cemas karena harimau tersebut tidak benar-benar ingin menyerang dan melukai mereka. Taman Nasional Tadoba terletak di negara bagian Maharashtra dan menjadi yang tertua dan terluas taman nasional tersebut dibangun pada 1995 dan memiliki luas lebih dari 625 kilometer persegi ada juga kejadian seekor harimau yang menerkam seorang pekerja kebun binatang Palm Beach Florida Amerika Serikat hingga tewas di dalam kandangnya ia menderita sejumlah luka gigitan parah saat dia masuk ke dalam kandang hewan buas itu saat membunuh pekerja kebun binatang tersebut, harimau itu tidak berada di kandang tempat dia biasa tampil di hadapan pengunjung. Pekerja kebun binatang tersebut sempat dibawa ke rumah sakit Saint Mary, tetapi luka-lukanya terlalu parah sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ia dikenal sebagai penjinak harimau, karena dia begitu baik dalam mengendalikan keempat harimau malaya koleksi kebun binatang itu. Sejauh ini belum diketahui identitas harimau yang menewaskan pekerja kebun binatang itu.